Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Nakes. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini Silahkan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Dilansir dari tempo.com, Jakarta ada kabar bagi para pegawai tenaga kesehatan atau nakes honorer Ya, pemerintah berencana mengangkat nakes honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Nah ini teman-teman dari tenaga kesehatan yang menjadi honorer yang dahulu Ini ada berita bahwasanya nanti bisa diangkat melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan PTKK Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Direktur Jenderal tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Sugiyanto. yang menyatakan pengangkatan ini berlaku untuk honorer yang merupakan nakes yang khususnya yang terdata dalam data sistem informasi sumber daya manusia kesehatan atau SI SDMK. Nah, jadi SI SDMK ini sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI ini melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, BPPSDMK. Jadi nanti untuk aplikasi ini diharapkan bisa memetakan SDM maupun tenaga kerja kesehatan. Nah, teman-teman apakah sudah terdata di sini? Nah, coba cek ya nanti langsung saja langsung cek di SISDMK. Lah, nantinya apakah nama jenengan-jenengan ini sudah masuk? Jadi nanti bisa dilihat ya di SISDMK-nya. Oke. Lanjut. Namun begitu kata Sugianto, honorer nakes di dalam sistem data itu tidak akan otomatis menjadi ASN P3K. Tetapi tetap melalui proses seleksi. Oh, jadi begitu teman-teman ya. Nanti coba dicek dulu datanya di situ. Nanti namanya jenengan masuk apa tidak. Nah, tapi nanti tetap melalui proses seleksi. Nanti ini tergantung usulan Pemuda, Beberapa formasi yang dibutuhkan. Misalnya, di situ SISDMK-nya honorer ada berapa orang. Dan formasi yang dibutuhkan berapa orang. Sesuai usulan Pemuda. Nah, nanti dari situ dilakukan seleksi. Jadi prosesnya tetap ada seleksi. Hingga bulan Mei proses yang berjalan adalah pendataan tahap dasar. Usulan formasi dari Pemda diserahkan ke Kementerian PANRB untuk diteliti, kemudian disampaikan juga kepada Kementerian Keuangan untuk melihat kondisi anggaran. Jadi teman-teman tergantung usulan nya. jadi beberapa pun usulan pemda seumpamanya dari perawat butuh 15 nah nanti di kementerian PANRB digodok diteliti kemudian dilihat kondisi anggaran ini cocok apa enggak Oh ini ternyata anggarannya ada obat oh, 15 ini masuk semua gitu jadi nunggu dari Kementerian PNRB untuk diteliti ya Jadi yang mudah-mudahan teman-teman semuanya yang tenaga honorer dari daerah semuanya masuk Kemudian bisa masuk dan dimasukkan ke P3K ya teman-teman ya Oke lanjut setelah itu proses akan kembali lagi ke menpan RB untuk memfinalkan sesuai dengan anggaran yang ada dan dilakukan tahap seleksi berikutnya akan ditentukan juga panitia seleksi untuk produk honoris nakas menjadi ASN P3K ya mudah-mudahan ya teman-teman bisa masuk semua kemudian nanti disampaikan ke menepan RB untuk dilakukan tahapan seleksi nanti seleksi kemungkinan dilakukan oleh BKN, Kemenpan dan pansel oh ya. Yeah. Berarti benar teman-teman ya, nanti kalau sudah final bisa nanti diseleksi kemungkinan dilakukan oleh BKN ya, Badan Kepegawaian Negara. Ia menjelaskan pengadaan P3K NAKES tersebut merujuk peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro Kasi atau PANRB nomor 29 tahun 2021. Nah, itu mengatur tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Jadi nanti tetap seleksi teman-teman ya. Seleksi dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara dan panitia seleksi daerah atau panselda yang direncanakan terlaksana pada air Juli tapi kemungkinan ya mundur ini kayaknya teman-teman ya. Soalnya informasi seperti ini belum juga. itu resmi Kementerian Kesehatan menunjukkan sejauh ini ada lebih dari 200.000 ribu tenaga kesehatan non ASN yang akan segera diproses untuk beralih status menjadi P3K pada tahun ini dan tahun depan ya mudah-mudahan teman-teman bisa masuk semua ya untuk yang teman-temanku yang honorer ya teman sejawat honorer mudah-mudahan masuk semua dari daerah semuanya ya biar nantinya kita bekerja juga semangat dan bisa menghidupi untuk keluarga. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi jenengan-jenengan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.